Di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto Bersama Rizky Pilar Pengantin baru dan tentunya Ada Abi Ramzi juga bersama dia. Masya Allah, luar biasa Ada kalimat caption yang dituliskan Oleh Ustaz Sukial buguri Semoga selalu diberi kelancaran Dan kemudahan, amin Barakallah, bila wa wabarakat Waalaikum, wa jauh dikhayir Amin, Masya Allah Tentunya doa yang sangat Tulus, doa baik juga diberikan oleh Musa Suki mudah-mudahan tentunya Rizky Bila dan Lasika jora menjadi keluarga yang bahagia. Selanjutnya, persobat kita lihat juga ada unggahan dari Bang Yudi Revan, persabati ya. Di sini baru saja mengunggah sebuah postingan tentunya percakapan WhatsApp persabati ya bersama istri tercinta yang mana istri dari Bang Yudi Tentunya kirim foto persahabat ya, dan ada kalimat di situ. Posting fotoku di feed, katanya ya. Dan dengan jawaban, "Bang, Yudi Haduh katanya nih <laughs> "Cute banget, persahabat ya!" Kita lihat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut. Maaf ya, guys, ada yang gak mau kalah sama Leslar, pengen di-up juga. Masya Allah, <laughs> gak ada sweet-sweetnya abang satu ini tuh. <laughs> Luar biasa persahabat ya Tentunya memang Leslar ini selalu menjadi Tentunya panutan contoh Semua orang aja tentunya ingin menjadi Leslar Masya Allah luar biasa Untuk berikutnya juga persahabat kita lihat Ada unggahan dari akun sayang Leslar 7 nih Ini tentunya memposting di IGSnya Rizky Bilar Yang sudah di tag down persahabat ya Di DLSD tentunya di meja makan dan banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yang tentunya dari akun Dedilans mengatakan cantik kali rambut dedek pirang tuh persahabat. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Hidayati Score mengatakan itu aurat dedek kelihatan di meja hapus yuk tuh persahabatnya tag don kembali berlaku setelah menikah pun persahabat ya tentu kalau untuk privasi kita wajib nomor persahabatan tetapi kita lihat di sini tentunya uh, raut wajah Deddy Lesni ditutup sama Imot persahabat ya doakan saja mudah-mudahan leslah bahagia amin ya robbal alamin berikutnya yang kita tunggu tunggu persahabatnya postingan foto-foto pernikahan tentu diunggah oleh Rizky Bilal persahabatnya baru saja mengunggah sebuah postingan tentunya Ketika bahagia bersama si Kejora Masya Allah luar biasa Dikecup aja pipinya dengan manja oleh Rizky Bilar Pasal Apa yang ya aduh membuat kita tentunya bahagia melihatnya Dan kita lihat yang bahagia dan bangga juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar Apa yang kamu dapatkan saat ini tak lepas dari kebaikan yang selalu kamu tanamkan Orang tua yang selalu kamu muliakan Serta cinta kasih yang tulus yang selalu kamu berikan Kejoraku yang kini menjadi istriku Sekian lama aku telah mendayu Lelah, gundah, gemuruh Namun pada akhirnya insya Allah Hatimulah yang jadi pelabuhan terakhir bagiku Dan tempat untukku berteduh Masya Allah para sahabat ya Kalimat caption ini membuat kita semua Para leslar lover seluruh dunia bangga kepada Lesti maupun Rizky Bilar Pak sahabat ya, tentunya Rizky Bilar selalu tulus, mencintai, menyayangi Dedek Lesti mudah-mudahan bisa membahagiakan dan tentunya menjadi tentunya imam yang baik untuk Dedek Lesti Kejora kita lihat dalam postingan ini banyak sekali tanggapan respon yang sangat positif, yakni dari akun Lesti tim mengatakan Masya Allah, captionnya mengubah tingkat dewa tuh, <tuh> Emang luar biasa persahabatan ya doakan yang terbaik untuk kebahagiaan leslar Dan kita kawal terus sampai melahirkan Doakan dan tetap menjadi fans sejati yang selalu kompak dan solid Inilah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh